Oke, okay, halo what's up, guys Hari ini gue bakalan review sebuah earphone dari merek Moondrop Yang rilis belum lama ini Yaitu SSR atau Super Special Preference Sebelum kalian nonton video ini Gue harap kalian like dulu video ini Share dan pencet tombol subscribe Tanpa lupa juga untuk nyalain lonceng yang ada di sebelahnya Dan ya guys, let's go to the review Oke okay, guys, sekedar disclaimer Untuk review ini gue sama sekali nggak disponsorin oleh siapapun Ketika gue nge-review headphone earphone ini Gue sama sekali nggak ada afiliasi dengan Moondrop ya Gue beli earphone ini karena gue cukup capek Dengan penggunaan headphone gue yang biasa kalian lihat di streams Dan gue ngerasa butuh earphone aja jangan cukup bisa ngeganti headphone gua untuk daily use dalam urusan gaming, editing, dengerin musik, ataupun nonton film Jadi bisa dijamin nih review yang sama sekali gua nggak buat-buat, ya gue yang buat sih anyway Dan sekali lagi, ini opini gue pribadi, jadi mungkin bisa berbeda dengan review lainnya So, keep that in mind, and ya yeah, guys, let's go! Oke okay, guys, review yang pertama gua mau ngomongin tentang kemasannya dulu ya guys, dan paket penjualannya Oke, okay. jadi ini box ya, gue pertama kali ngeliat kotak ini sebagai orang awam ya, dan ribu tentu gue mikir ini sebenarnya barang audio atau bukan? Kenapa ada wifi? Yang artworknya cukup bagus untuk dipandang. Gua, gue, aku ini, artworknya bagus. Dan tulisan super species preference ini tanpa ada embel-embel audio atau IM di depan boxnya. Sebenarnya ini bakalan bikin orang awam manapun ga kepikiran kalau ini barang audio ya. Kalau gue sendiri, gue pernah kepikiran untuk box seperti ini ini barang audio paling figurin atau semacamnya. Untungnya di belakang boxnya ada gambar yang menunjukkan bentuk dan internal dari si IEM sendiri, which is this. Termasuk grafik karakter suara dari IM ini sendiri. Oh ya, by the way, gue dapat box yang luar biasa susah dibuka Dimana kalian bisa lah sendiri eksperimen ketika gue mencoba membuka box ini itulah kenapa box ini nggak gue tutup bener-bener tutup lagi. Box ini perlu dibuka di bagian bawahnya, ya di bawah sini dan kalian nggak akan lihat ada yang semacam flap atau lipetan yang menunjukkan kalau box ini bisa dibuka dari sampingnya guys. Samping atas, depan, belakang itu nggak ada jadi ya, selama berjuang membuka box dari IM1 ini, atau mungkin gue dapat box yang super vakum kayak gini, ya I don't know ya dari kotak ini akhirnya gue tinggalin kayak gini guys supaya gue bisa tarik buka dengan gampang. Dari paket penjualan sendiri, isinya juga overall standar aja cukup aja ya, standar ya. Standar aja menurut Gua dilakukan mundur seperti ini supaya ngurangin ongkos produksinya sendiri. Jadi kita bisa dapat iem dengan harga murah tapi kualitas tinggi. Yang fokusnya jadi kualitasnya ke IEM-nya guys, itu bagus sih. Nah, ketika kita buka kemasannya kita disambut dengan box buat naruh IM nya sendiri dengan kesan bahan draw-blue bludu gitu. Jadi ada feel premium yang sayangnya guys, bikin bulu draw-nya sendiri sedikit nempel di IEM-nya. Tapi nggak ada masalah dengan itu, tinggal kalian tiup sedikit aja dan blue bakal lepas. Ada juga kotak kecil warna hitam. Dengan logo moon drop yang isinya pouch super kecil untuk naruh IM-nya sendiri, ketika kalian bawa-bawa, dan tiga pasang ear tips SML yang satu pun belum ada terpasang di earphone, ya. Jadi, kalian dapat IM-nya itu tanpa ear tips, ya, guys. Ear tips-nya ada di dalam si pouch-nya, itu ya. Jujur, gue baru lihat dari semua pouch IM yang gue dapat dari IM-nya -IM lainnya, ada yang sekecil ini, guys. Dan ini, bisa gue bilang, masukinnya susah guys, untuk IM sekecil gini juga ya. Jadi kalau gue saranin, kalian mending beli satu hard case untuk earphone kalian. Ya, istilahnya investasi sedikit lebih mahal dikit, tapi earphone kalian bisa bertahan lebih lama ya guys. Karena menurut gue, pouch ini meskipun aman untuk dibawa-bawa, tapi nggak aman kalau sandai kalian mau masukin ke dalam tas. Karena IEM kalian bisa kegecat-gecat dengan barang-barang apapun yang kalian bawa, jadi mendingan kalian beli hard case. Di bawah kotak bludruh-nya, ada kartu-kartu dalam bahasa Mandarin yang sepertinya garansi dan manual book. Sayangnya dalam bahasa Mandarin dan gue nggak ngerti isinya apa, gue juga gak bisa terjemahin. Jadi kita skip aja ya, intinya sih ya user manual yang kalian udah tau lah, namanya juga earphone tinggal colok dan dengerin. Dan terakhir, im nya sendiri yang udah terpasang kabel tapi belum dipasang e-tipsnya seperti tadi gue bilang ya, guys. Sekarang gue bakalan bahas tentang build quality dan tampilnya sendiri. Ada sedikit kelihatan bagian-bagian yang kayaknya logam di sekitar housing dalam kurung body im nya yang bakalan mikir, bikin kita mikir. Sebenernya apaan sih? Dan jujur aja gue gak tau ini apaan Kalo gue ngeliat sih ini gak ada gunanya selain estetika Atau mungkin semacam baut untuk housingnya I don't know Sekaligus mention buat kalian yang takut kalau bagian besi ini akan nyetrum kalau rumah kalian groundingnya gak benar Kalian gak perlu khawatir karena gue udah make ini Dan sama sekali gak nyetrum kok Di saat mik gue yang lagi gue pake ini, nyetrum Out. build overall standar dengan housing plastik dengan catatan penting yaitu itu gue nggak tahu apakah warna silver yang tersedia di website temundrop dengan varian yang lain karena by the way warnanya ada empat varian yaitu pink, hijau, putih dan silver yang gue punya di sini adalah putih gue nggak tahu itu apakah silver itu body housingnya metal atau cuma warna doang yang kayaknya gini sih cuma warna doang ya mungkin kelihatannya metal tapi body plastik ya karena kan sering kayak gitu dengan kemunculan cacat cat berwarna metalik ya buat ketahanan sih menurut gue nggak akan rusak kalau untuk penggunaan laika manusia normal oh ya yeah, guys gue perlu mention juga untuk ear tips-nya. IEM ini nggak ada bibir di bagian nozzle IEM-nya kayak IEM Umumnya gitu, ada ada semacam bibir di bagian nozzle-nya kan. Tapi hal itu nggak masalah karena ear tips bawaannya cukup fit di EM-nya sendiri, dan nggak lepas sama sekali ketika ketarik secara tidak sengaja. Tapi dia tetap bisa lepas kok, kalau seandainya kalian tarik dengan sengaja. Jadi ya, overall nggak ada masalah untuk eartip-nya. Untuk kabelnya sendiri menurut gue udah lumayan dan kelihatannya atau mungkin emang mungkin menggunakannya. Kabel yang biasanya tersedia di EM-EM hanger ke atas, yaitu silver-plated n leads cable, ini... Gue ngomong gini sebenernya menurut salah satu review the headfi dan gue nggak tau itu sebenernya apa fitur dan fungsinya by the way Gue sih gak gitu ngerti apa bagusnya kabel ini tapi menurut gue sebagai user audio awam Awam ya Ini sesuatu yang agak refreshing mengingat tren kabel zaman sekarang Ya kalian ingat dari brand sebelah Mereka menggunakan kabel braided copper ya Dan itu menurut gua terlalu nyebelin Ketika kabelnya kegesek sama meja itu noise-nya noisenya astaga Gerada guruduk dalam telinga ya Untuk build quality kabel sendiri menurut gue standar aja nggak yang bulky banget Cukup fleksibel karena ada sleeve kabel, jadi bukan braided ya. Jadi ketika dia gesekan sama meja, nggak akan bikin noise yang geradak geruduk kayak waktu make earphone yang ya yeah you know ya. By the way, kabelnya nggak ada mic. Nggak ada mic sama sekali. Kabelnya juga detachable dengan ujung 2-pin ya, 2-pin 0,78mm kalau nggak salah, dan splitnya itu permanen, jadi nggak bisa dinaik turunin ya guys. Tapi berhubung kabelnya sendiri udah bening, mungkin kalau sandai kalian yang merasa butuh splitter, kan tidak pakai solatip aja kalau emang mau perlu deketin splitnya. Kan kita bakal ngomongin fitting, guys. Ini bisa menjadi hit or miss untuk kenyamanan. Kalau untuk mau tapang guys, sih gue bisa bilang semua orang bakal muat karena ini body housingnya itu kecil, guys. Nggak seperti yang kalian digambar ini kecil banget. Sisi positifnya, IM ini berasa jadi kayak IM simpel yang bentuk tabu tapi cocok dipakai untuk over ear ya karena memang desainnya over ear by the way. Dan dulu di telinga itu bukan housing IM, tapi cuma seped, cuma si ear tipsnya doang. Saking kecilnya ya. Jadi buat kalian yang punya lubang kuping yang sangat gede, kalian bakal punya PR -nya, yaitu nyari ear tips yang pas buat kalian sendiri supaya si IM ini nggak jatuh ketika kalian pakai. Untuk detail, gue bisa bilang detail sangat bagus ya guys. gue dengerin lagu Yo Asobi, Yorunika Kero dan Lisa Gurenge, Gue bisa denger detail-detail yang sebelumnya gua nggak sadar ada di ATH 4 m M40X gua. Separasi instrumennya sangat jelas untuk harga IM 500 ribuan kalau gua di blind test tanpa dikasih tahu harga ini barang berapa, gua bisa bilang ini setara dan bahkan lebih baik dari ATH IM50X gua dulu. Dengerin lagu lain dalam format vlog kayak Ed Sheeran Photograph itu petikan gitar terdengar detail banget guys dan ketika gua pakai IM ini buat dengerin lagu Weird Genius, Latih, instrumen Nusantara kedengaran dengan jelas banget, gak ada satupun suara instrumen yang kedengeran kayak nut nutupin instrumen lain, kayak yang sering banget terjadi di EM-EM low-end ya guys dan ini adalah sesuatu hal yang paling sering ditanyain orang awam orang penggemar audio om ketika ada review-review soal EM-EM tertentu, misalnya di Gaming Gear area Indonesia maupun komunitas audio Indonesia, pasti ada aja pertanyaan bass gimana bro? Basnya bisa gue bilang cukup, tapi nggak ada fun-funnya sama sekali. Ada bassnya kok, dan tujuannya iem ini itu untuk studio monitoring. Jadi kalau kalian yang berharap bass gede dengan suara bum bum bum bum, mending jauh-jauh dari iem ini guys. By the way untuk gue sendiri, gue suka sama karakter suara yang netral, nggak diwarnai, nggak ada bass boost atau semacamnya ya. Bass yang terdengar ini nggak kerasa lemah sih kalau buat gue ya. Suara dentuman cepat tanpa ada sensasi bluetooth atau bumi. Jadi gak ada jejak jeduk over dari ia ini Dan rasanya mungkin bisa diibaratkan kayak dengerin drum di ruangan studio Netral Dengerin lagu yang cukup basic Kayak Garni Delia, Goku Raku Jodo Impactnya masih ada kok Tapi emang gak basic dan bumi kayak ia yang ditunjukkan buat orang awam Dengerin lagu juga kayak ti Tiesto x Van BOOM! Hentakannya itu masih sangat terasa, dan gue pribadi malah suka sih dengan bass yang cepat gini tanpa ada bumi-bumi yang bleber, nutupin detail lainnya. Ini selera, jadi nggak mutlak benar. Hentakannya tuh pas langsung. Ketika duk, udah duk. Nggak ada lagi kayak misalnya duk jadi DOOM! sekarang kita bakal ngomongin treble dan high-nya, guys. Disini menurut gue sangat-sangat oke okay, ya, treble dan high-nya. Dengerin suara simbal gak berasa nusuk, walaupun keep in mind, ini bisa dibilang hanya menurut gue ya. Orang-orang lain bisa merasakan kalau seandainya suara simbalnya yang mungkin nusuk atau segala macamnya Karena suara treble-nya ini agak bright, tapi balance. Jadi buat orang yang senang lagu rock atau slow rock, ini cocok kok. Dengerin Green Day, Wake Me Up When September Ends. Di bagian refresh, suara gitarnya gak berasa nyakitin. Walaupun ini agak-agak diambang batas merimaan sakit ya, kalau untuk gue ya. Ketika gue dengerin Evanescence Bring Me To Life. Itu barulah suara simbal dan gitarnya mulai ke arah, arah nusuk Overall still good experience Tapi buat gue sendiri, itu nusuk yang mulai noticeable ya Selanjutnya kita bakal ngomongin tentang mid Yang lebih dikenal sebagai vokal-vokalan Di bagian ini moon benar-benar bersinar banget guys Suara vokal cewek itu bagus banget jadi, ketika gue tes pakai lagu Aymar, tuh vokalnya bener-bener bikin gue merinding. Mantep banget. It's so good, man. Tutup mata kalian dan dengar vokal cewek itu heavenly experience banget. Oke, itu agak-agak lepai sih. Tapi ya, intinya enak sih. Kekurangan ya, vokal cowok ini menurut gue agak-agak mundur sih. Agak-agak kedengerannya biasa aja gitu. Vokal ceweknya tuh bener-bener kayak dimajuin banget. Sedangkan vokal cowoknya tuh ya... Bisa dibilang kayaknya tawar gitu ya. Ketika kalian dengerin suara cewek yang udah bagus banget kalian dengar suara cowok ya sana kayak biasa-biasa aja gitu. Ada beberapa reviewer yang bilang IM ini tuh memiliki kesan shouty, yaitu ketika kalian dengerin suara-suara cewek karena karena frekuensi 3 kHz-nya itu dimajuin kalian bakal berasa kayak diteriakin. Tapi buat gue sih nggak sih. Gue nggak ngerasa kayak shouty gitu kok. Menurut gue enak-enak aja vokalnya untuk beberapa lagu-lagu yang udah gue dengerin dengan vokal cewek ya. Yang bakal gue bahas kali ini ini sebenarnya jarang banget dibahas sama audio-audio reviewer lainnya ya. Karena sebagai gamer itu itu gue nyari arah suara yang bener. Ketika gue untuk main FPS seperti Apex Legends, Valorant, CSGO, dan semacamnya gue butuh arah suara yang bener. Daily driver gue untuk main game yang mana gue seringnya make up, main Apex Legends adalah Audio Teknik M40X. Gue tau dia kalian bakal bilang ke gue, gak adil dong kalau seandainya IM dibandingin dengan headphone. Yang jelas-jelas im nya ini aja harganya 500 ribu, dan headphone yang gue pake harganya 1,2 juta. Iya. Yeah. Itu bener, guys. Tapi let me tell you something: untuk kuping gue sendiri, experience-nya itu hampir setara, ya, guys. Hampir setara, gue nggak bilang literally setara, ya. Ada harga, ada ada harga, ada kualitas. Tapi untuk harga lima ribu, imaging-nya bagus banget. Detail arah yang jelas bangetnya itu beda tipis, beda tipis. Dan gue cukup bisa pinpoint lokasi step musuh dengan IM yang ini, ketika gue main Apex Legends, ya, arah atas bawah belakang depan kiri kanan itu jelas banget jadi buat orang yang bakal nanya ke gua kalau buat dengan step up gm bagaimana bro ini sangat cukup lebih bisa dibilang lebih dari bagus sih sebenarnya Oh iya, semua pengujian yang gue lakukan ini menggunakan setup direct MOBO ya. MOBO PC gue yaitu B450. Jadi untuk komparasi gue dengan ATM M40X, mungkin ada sedikit bias. banyak banyak audio entusiast yang ngomong kalau seandainya M40X itu butuh setup DAC atau Digital Audio Converter yang cukup bagus untuk mulai suara aslinya. Sayangnya gue nggak punya DAC dan gue lebih milih untuk menggunakan aja as it is ya. Jadi mungkin itu bisa jadi konsiderasi kalian ketika kalian mendengarkan review gue yang ini. Tapi overall, apa yang gue sampaikan di sini adalah apa yang benar-benar gue rasakan sendiri. Jadi, gue harap ini bisa menjadi semacam konsiderasi kalian ketika kalian melakukan pengambilan keputusan untuk mengambil diam. Ini atau enggak ya? Tuh konklusinya. Untuk harga IM dengan rentang 550.000 ribu sampai 600.000 di online store Kalian udah dapet IM yang cukup analytical Cocok dipakai untuk hampir semua jenis genre bersinar di musik yang mengedepankan vokal cewek Terutama J-pop ya Detailnya mantap dengan imaging alias arah suara yang super akurat Ini sesuatu yang luar biasa Untuk harga 500 sampai ribu itu sesuatu yang luar biasa guys Jadi gue bakalan sangat-sangat rekomendasi ini untuk kalian yang bakalan pake ini buat mixing audio Terus sekedar santai dengerin lagu-lagu vokal dan... Gaming juga tentunya guys. Jadi jangan lupa untuk like dan share video ini kalau san video ini membantu kalian untuk pengambilan keputusan ketika kalian membeli beli iem dan jangan lupa share kalau kalian mau ngegarami teman kalian atau mungkin kalian sendiri tergarami untuk beli iem ini ya guys. Jangan lupa juga untuk komen kalau kalian mau nanyain hal-hal yang belum gue jawab di sini, belum terjawab di sini tentang detail iem ini sendiri. Detail lebih tentang iem ini sendiri gue akan jawab pertanyaan kalian semua pertanyaan kalian semampu gue, oke? Okay? So gue Luda Fian signing out and see you in my next video. Bye-bye.